Saya tak lucu koko Orang oh, kerja tolong dino nih kilo Terima tipe bulan ke ya Landingan tegak lucu sesuai ke Oh belanja kok Lucu orang dino kerja ya Masak landingan Kue naung beong beseng apa deh Orang kabur ngontrak ngontrak gebluk Oke bucuran racun seminggu dia, seng wedok terima tiket jata belanja ya rola sewu, ya cukup zaman saya rola sewu, masa belanja kok, seng wedok kan mangan landingnya, maraknya serangan lo, dua anak perawan cici umba umba berucaku ucak ucak se, ngono kayak jurang, ini aku beli beli mantu ya seng suki sengat bagus, ora kok abelapi, dan longgeng nenak seng anakku ya yo jonasik, pemenang model longgeng ini. Potongan juga untop untop, ini pilau, lebih orang kok kue kinarat itu membeli orang biasaan kok orang yang malu orang malu salah anak pak pak bu ini sampai pak orang kau sebelah kau kan mulai iya pak di belakang nung lama apa gitu disek kau nangkau nih pasangan toko sebelah kau lek lek jam lek jam tak puno lawan duit tak membiat ladinya nengi giao pak anak toko duit toh ya allah gusti biasanya nak duit nengi nengi ya terpaksa orang ini giao hutang sih mesin mesin aku betino belum juga giao konutang terus ngasak jemeh sing duit ano toko betino konutang tang tang tang esra papa dek malu bu ende biasa belum Nih nih kiyo, ngikuti protokol. prata kol, nih nih kiyo, nih kutip prata kol. Pokoknya gue masker porak, nara gue masker nih, kok singa nih pong, nih nih ki, nih main bayai korona nih nih ki. Jadi pong peto ki celang, celang, celang, celang, celang, kau nak dikutuk pong ya. Nih ngaju, sengaju, tes belanjut, tasnya jingo, ora kok ngetok, kayak bentot nunguk wi. <tuh> nih <tuh> yo, nih nih kiyo, sambil liki yo. Pak, aku juga kecil kok. Keliru sendiri ya? Masa sama aku kan pesan dalam rumah? Ipek, kemarin nih kita set, tasik. Neki yuk, beli beli cawat, beli beli cawat. aku enggak. Kita seneng mungkinnya cuci, mungkin pakai pengangguran kelas berlian. Pemona modern sen koy umcer kunjara entak entake tidak ini rasa sursi tuh yang pakmu pas utang kok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 Ilo ya mak utang mana aja, ya ma, la, be, ma. oh. kacang tak utang ya, ini, ya, aku utang, ya Nye, tak bayar bayar Uta, utang terus angko terus ya, wes di boleh terus anakmu adikon, ngebut Dewi kok mesti ngejak sama aneh terus kangrengannya itu ada awar yang ini mak? anakmu ma. masuk mak? anakmu uh, masuk, orang ma. masuk langsung masuk anak masuk coco film, wangunogunogui, wangui rakerce, cowok itu yang unogui, rono kan anak apa namanya? Mau di Waalaikumsalam. Aku nggak deh, Nek ngono, mamu mamu lah mau izin mamu kan, no e, ta, mamu ka. no so kan aku bisa so ke langsung <sexy> mas no wish, mas ya, kan? yeah. ma. ma. Apa tadi? kamu ya Allah kenapa okay. ya kita <tuk> Allah ya Allah orang buka pintu dulu jago dulu ya, ya Allah aku pengen ngomong sampai apa rasa ngomong ngomong ngomong bodoh ngomong gua, jep, bapa, ngomong <t rendah tubuh> Saya nama tamu ini. Apa? Oh, terja -terja. Yang, rene apa? Melaku Aku Oh, acho ya model ini. Kayak <tuh> eh. <Anamu> ya eh, Ayu bagus kok. aku le. Ayu, malah Allah Gusti, buka pintu kok um, cok. Ma. Eh, mak mak mak pentingan kok. tresno, cinta. cinta Allah. Nah, aku ki ya bagus, ganteng, mobil. Ora kok pun. aku kurang ganteng aku ganteng nang, penting kan ora masuk Wes Kau nek ku yontek entek werene yo ya. wong-wong thok ndak kon gege kopi kula yontek entek tulan kok yo ya, tangan nih yo basa surat rahami. Ya, ya surat rahami ki nek bodo nek napa monggo ra rene-rene rene-rene wong aku ki yo sing asli nek kok yo ra muleh-muleh ki piye to napa ali ah oh, anakku yo ra entek kowe ki lho <Sesukur> aku manut kowe aja wae makane anake kowe manut aku kowe berarti aku ditolak mak iya jelas aku pamit ya pengangguran alah ngene ya pengangguran anu Kurang-kurang, yo Pangkatnya, AMG, orang, kalau mau diulpek, tak masak. mau wedok. mangan turun, mangan turun, mangan turun, ini Saya ini kayak naik, beli cek, nih, pego tangrono menowo nesrek kok di rumah Assalamualaikum, Bu. kamu kayak berdino rapi tuh dia. nggak pulang? Nengge, nang. Orang -orang, ya, dulan -dulan. Caranya, nih, gak enak. Orang tua saya bilang, tulang nak cara neng ini dia gulung, dia larang, mudah." Terus, nih, ya? Allah, saya mau renang, gue apa? Nang melampa, ya aku melampa. Ya, aku gusti, jadi orang tua gue berturut turut Nah, mudah. Gue merengnya, apa-apa. Pengen ketemu di seribu Bu. Ah, wah. Ketema, ketema, ketema, ketemu, ketemu, ketemu, ketemu. Anakku Kia, kok eh bedenu -bedenu, paham, panasal, apa, ya ini dana, tapi iya. nah, aku ya dengan tender. atau bu, bang dia, toh, bu saya tak anakku. Siri Sri Rene nduk, ayu, ndek ya anak perawan iki lho. Ya, ya. ya. Rasa cedak-cedak anakku, ya Gusti. Anak oleh aku men apa? Apulku remen ku kan putrine jenengane. Remen-remen Tak <tuh> pergi ya, tapi Rocky ya aku yo, rapat tak setuju. Lakukan semua apa tenang, nang kau yang nih, jualkan madu sih. Pastoferola Jim, Lakukanmu sadar kok rapu di jabatan kok sejualkan madu. Anah, kau ya, kau yang mana aku toh, orang kau mana di tahu senang bukan pecah kau imuniti. Ya, aku yang manut sampe? Iya, mana yang tapi eh? yang Eh, aku e -e. Ya, Aboh. Asal ini yo, suke, tapi yo, ya HP ini dia. Ya, aku HP ini teluh. Ini kena apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa sih? iya apa sih? Apa-apa sih? Apa-apa Ya, selamat nuwun. Ya tapi yes, ya wis piye mumun